Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan bahas tentang Ramalan Aquarius di bulan Desember tahun 2021 namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe menunjukkan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya dan untuk khusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak silahkan hubungi kami yang kontak yang tersedia di kolom deskripsi baik sebelum kita ramalannya di sini disini saya informasikan terlebih dahulu bahwasanya ramalan ini bersifat umum tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silakan status di channel ini. Jika kamu merasa cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada yang di anda. Di sini kita akan membahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang Aquarius di bulan Desember tahun 2021. Untuk singkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Aquarius di bulan Desember tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Aquarius di bulan Desember tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karya pekerjaan seorang Aquarius di bulan Desember tahun 2021 Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Aquarius di bulan Desember tahun 2021 Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan seorang Aquarius di bulan Desember tahun 2021 Pertama support energi kepada kesehatan Selanjutnya support energi kepada keuangan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 Eekopsod, ataupun delapan pedang, secara umumnya eekopsod itu diartikan tidak disarankan untuk mencari aktivitas lain yang membuat drop kesehatan. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Aquarius akan mengalami sedikit penurunan di bulan Desember tahun 2021, yang dimana disini dikarenakan seorang Aquarius merasa perubahan dengan aktivitas yang ia lakukan, yang dimana sini akan berdampak negatif kepada kesehatan. Jadi di disini disarankan kepada seorang Aquarius fokuslah kepada diri sendiri, lalu fokus kepada yang lain agar kesehatan tetap terjaga.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 Kesehatan seorang Aquarius akan mengalami penurunan di bulan Desember tahun 2021 yang dimana di sini seorang pasangan sebuah keluarga lain menjadi support motivasi kepada seorang Aquarius untuk tetap fokus di dalam urusan sendiri dan fokus kepada diri sendiri barulah membantu orang lain yang akan berlampak positif kepada kesehatan Aquarius sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hangman Secara umumnya dengan Hangman itu diartikan pasrah tetap yakin yakin karena kuat dan jika kartu dahenggan kita gabungkan dengan Zodek yang pertama di sini menggambarkan sosok seorang pasangan, sosok sebuah keluarga merupakan sosok seseorang yang pasrah namun mulai yakin bahwa seorang akwaris mampu mengatasi masalah mendapatkan solusi atas kesehatannya yang menurun di bulan Desember tahun 2021 sehingga dapat mempunyai dan bangkit mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu keuangannya adalah... 9 open tagal ataupun 9 poin. Secara umumnya nine open tagal itu diartikan kondisi berkecukupan dan apapun yang dilakukan apapun yang dikerjakan akan membuahkan hasil yang maksimal kepada keuangan. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang akwaris di bulan Desember tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa apa. Di sini digambarkan kondisi berkeuangan berkecukupan yang dimana juga di sini digambarkan apapun usaha apapun pekerjaan seorang akwaris akan membuahkan hasil yang maksimal kepada dirinya sendiri dan membuat perubahan kehidupan serta finansial yang lebih bagus kepada Aquarius di bulan Desember tahun 2021 dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius akan menjalankan sebuah usaha yang dimana usaha sendiri yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan untuk kartu support energinya adalah kenaik opsol secara umumnya kenaik opsi itu diartikan seserang yang usianya di bawah 30 tahun seserang yang dekat dengan Aquarius, seserang yang berada di sekitar Aquarius sendiri dan di disini menggambarkan Kondisi kecukupan telah dialami oleh seorang Aquarius. Di bulan Desember tahun 2021 yang dimana di sini, apapun usaha pekerjaan yang ia lakukan akan membuahkan hasil yang maksimal kepada dirinya sendiri. Yang selalu didoakan oleh pasangan, didukung oleh orang-orang sekitar serta sahabat-sahabat Aquarius sendiri. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius akan membuka usahanya sendiri. Yang dimana selalu disupport oleh orang-orang sekitar, orang-orang terdekat yang membuat keuangan lebih bagus lagi. Dan jika kartu D yang kita gabungkan dengan... Kartu keuangan seorang Aquarius di sini menggambarkan Sosok seorang Aquarius merupakan sosok seorang yang pasir Namun ia yakin ia mampu menjalani suatu sayang yang dibangun sendiri Yang membuat keuangan lebih bagus lagi dengan motivasi dan dukungan dari orang-orang sekitar Serta doa dari pasangan dan keluarga Aquarius sendiri Dan untuk kartu karir pekerjaannya adalah Eight of Wan ataupun 8 tongkat, Secara umumnya Eko itu dia tetap tekuni. Jalani apa yang ada sehingga mereka akan menunjukkan hasilnya sendiri, dan di sini menggambarkan keadaan pekerjaan seorang Aquarius di bulan Desember tahun dua akan mengalami sedikit peningkatan, yang dimana di sini kepada seorang Aquarius. Tetap tekuni jalan profesi yang ada, dan tunggu sampai hasilnya akan lebih maksimal di bulan Desember tahun 2021. Dan di sini juga digambarkan banyak peluang pekerjaan yang akan datang kepada seorang Aquarius yang membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius akan membuka usaha tambahan usaha miliknya sendiri yang mendongkrak keuangan kehidupan serta finansial lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah... King of Pentacles. Secara umumnya, King of Pentacles itu diartikan seseorang yang usianya di atas 30 tahun, seseorang terdekat, seseorang yang berada di sekitar Aquarius sendiri, dan di sini menggambarkan karya pekerjaan seorang Aquarius di bulan Desember tahun satu akan mengalami peningkatan, yang dimana di sini banyak tawaran pekerjaan yang ia dapatkan dari seseorang yang usianya di atas 30 tahun, seseorang yang dekat dengan Aquarius yang membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta disini digambarkan seorang aquarius akan membuka sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang selalu didukung oleh sahabat-sahabat terdekat, orang-orang terdekat, keluarga serta orang tua aquarius sendiri dan jika kartu lainkan kita gabungkan dengan kartu kartu pekerjaan seorang Aquarius di sini menggambarkan sosok seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang pasrah, namun ia yakin ia mampu menjalani karir yang lebih bagus lagi. Ia yakin ia mampu meningkatkan karir di bulan Desember tahun 2021, yang dimana di sini akan terjadi peningkatan yang selalu didukung oleh orang-orang terdekat didoakan oleh keluarga diduakan oleh orang tua serta dimotivasi oleh orang-orang terdekat yang dimana di sini juga seorang alkoholius akan berhasil mendirikan usahanya sendiri yang mampu mendongkar keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan untuk kak, hubungan asmaranya adalah Ace of Secara umumnya Ace of Cup itu diartikan awal mula per dan Dan sini menggambarkan hubungan asmara seorang Aquarius yang sedang single akan menemukan pasangan di bulan Desember tahun 2021 Yang dimana sini memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius ke jenjang pernikahan Yang dimana akan bertampak positif kepada hubungan asmaranya Mendapatkan kebahagiaan harmonisan hubungan asmara dan disini juga kepada seorang Aquarius yang sudah berpasangan akan mulai menata mendidik kembali hubungan asmaranya sehingga tercipta hubungan yang harmonis bersama pasangan di bulan Desember tahun 2021 dan tidak terlalu kemungkinan juga seorang Aquarius yang sudah berpasangan akan memiliki sebuah keturunan di bulan Desember tahun 2021 yang menjadi sumber kebahagiaan kepada Aquarius dan pasangan Aquarius sendiri dan untuk support energinya adalah Page of Pentacle secara umumnya Page of Pentacle ditergatikan seorang anak dan di sini menggambarkan kepada Aquarius yang sedang single akan bertemu pasangan di bulan Desember tahun 2021, yang dimana mana di sini akan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius, yang dimana mana di sini tujuannya untuk mendapatkan keturunan yaitu seorang anak, yang dimana juga akan menjadi pelengkap kepada kebahagiaan Aquarius sendiri, dan kepada aku yang sudah berpasangan akan mulai menata meniti kembali hubungan asmaranya, yang dimana juga digambarkan akan mendapatkan keturunan di bulan Desember tahun 2021. Yang menjadi bentuk keharmonisan di dalam kategori hubungan asmara bersama pasangan Aquarius di bulan Desember tahun 2021. Jika kartu dehengkaitmen kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Aquarius di sini menggambarkan sosok seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang fasa, namun ia yakin ia mampu mendapatkan hubungan asmara yang lebih bahagia lebih harmonis di bulan Desember tahun 2021, yang dimana dijebak di sini, dengan kehadiran seorang anak akan menjadi sumber kebahagiaan bersama seorang pasangan. Dan menjadi tolak ukur hubungan asmara yang lebih bagus kepada Aquarius bersama pasangan di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk angka keberuntungan seorang Aquarius itu ada di angka 8, 89, 98, 81, dan 17. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang Ramalan Aquarius di bulan Desember tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi Ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.